Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Rifki Soleh Official. Kenapa gua munculkan logo ini? Karena pada video kali ini gua akan mengadakan kerjasama dengan developer, dengan menandatangani surat perjanjian yang sudah gua buat. Developernya adalah Google translate tapi sebelum itu silahkan like subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya Oke okay. Halo guys apa kok oh, pada diam salamnya mana oh iya Bang gua lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Mbak Google, saya ucapkan selamat datang di channel saya Semoga betah berlama-lama di channel ini Jangan lupakan dia juga, Bang Suami saya, Google Translate Cowok Ada apa ini? Mbak Google Gua boleh wawancarain lo enggak? Boleh, Bang. Satu, lu tinggal di mana? Gua tinggal di dalam data Google. Lah, kok bisa? Aduh, gua kan robot, Bang. Dua, makanan yang paling lu sukai. Gua kan robot, Bang. Enggak, maksudnya mbak Google membayangkan saja. Makanan yang paling gua sukai adalah nasi. Sekarang, ganti ke Om Google. Pertanyaannya adalah, siapa cewek yang paling dicintai sama Om Google? Tidak ada. Aku jijik. Aku jijik sama banget. Aku jijik. Aku benci. Sudah, sudah. Sekarang, lanjut ke pembacaan surat. Mbak Google, pimpin pembacaan. Oke, Bang. Yang terhormat developer Google Translate. Dengan ini saya menyatakan akan bekerja sama dengan pihak Google Translate untuk memakmurkan YouTube channel yang telah saya buat. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan sukses. Amin. Semoga Anda menerima permohonan kecil saya. Sekian dari saya kalau ada kesalahan kata harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Sebagai bentuk rasa kerjasama kita, bagaimana kalau Mbak gue tanda tangani surat perjanjian ini? Baik bang, akan gua tanda tangani. Nih bang, udah gua tanda tangani. Dengan begini, gua sudah resmi menjadi partner channel YouTube Bang Soleh.